Halo pasien UGD, jumpa lagi nih Kali ini aku mau bikin minuman red velvet topping silver queen Cocok banget nih buat naikin mood kalian Yuk simak resepnya Bahan yang perlu kita siapkan Yang pertama, bubuk minuman red velvet sebanyak 40 gram dari beverage Kenapa beverage? Karena Beaverick bubunya premium Dan gak perlu nambah gula lagi Jadi lebih hemat Selanjutnya Susu full cream sebanyak 150 ml Aku juga pakai full cream dari Beaverick loh, Karena susu full creamnya creamy banget Dan pastinya premium Es batu secukupnya air panas banyak 2 sendok makan dan silver Queen satu biji siang kecil yuk langsung ke pembuatannya yang pertama kita masukkan bubuk red velvet 40 gram tambahkan air panas sedikit dan diaduk hingga mengental kalau kamu mau beli bubuk favoritnya, link pembelian aku cantumin di deskripsi ya. Yang pastinya murah banget. Oh iya, balurkan ke dinding gelas biar nanti kelihatan cantik kayak aku. Hehehehe. Setelah itu, masukkan es batu secukupnya. Lalu tuangkan susu full cream ke dalam gelas Tuangkan secara perlahan Supaya membentuk layar yang cantik Kalau sudah, hiasi ya pakai silver queen yang sudah dipotong kecil-kecil Selesai Selamat mencoba Gimana mudah banget kan bikinnya? Dan yang pastinya seger banget Kalian harus bikin Semua bahan nanti aku tulis di deskripsi ya Dan kalau kalian ingin beli Bubuk full cream dan red velvetnya tadi Linknya juga ada di deskripsi ya Next aku mau buat menu apa lagi nih Kalau ada saran boleh tulis di komentar Nanti aku bikinin resepnya Oke okay, see you selamat mencoba Bye bye